perginya bareng sama teman-temannya. Halo assalamualaikum Welcome back to my channel Fitri Helen. Oke okay guys, sebelum kalian menyaksikan video ini jangan lupa subscribe, like, comment and share di media sosial kalian. Lagi nunggu taksi. Halo sahabat Eva semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Nah, teman-teman, di sini aku mau sharing sebentar sama kalian semuanya. Jadi udah dua bulan aku nggak ngambil liburan atau membuat konten di jalannya seperti ngeflow kulineran Dikarenakan di sini uh, sedang diadakan syaga tiga jadi dilarang untuk bepergian menerima tamu atau makan-makan di luar ya Pokoknya seperti melepas masker di luar itu sangat dilarang dendanya juga lumayan banget dan di sini uh, aku coba rangkum uh, berbagai video, aku jadikan satu. Jadi ada perbandingan ya, sebelum Syaga 3 dengan kondisi sekarang. Nah sebelumnya terakhir aku liburan kalau nggak salah bulan April ya sampai pas malam Lebaran itu guys, uh, masih pertengahan Mei ya pertengahan Mei. Jadi bener-bener sangat rame ya di sini. Terlihat pengunjung rame masih bebas uh, ketika makan kan pasti di luar mereka copot maskernya ya nggak memakai masker tapi untuk saat ini benar-benar dilarang ya. Di sekitaran sini semuanya tutup guys Gak ada yang buka Pokoknya sepi banget Di lantai bawah tanah juga yang biasanya aku kalau liburan Aku bikin konten Di situ semuanya tutup ya Semuanya mengikuti himbauan pemerintah guys Tidak ada toko yang buka Jadi di sini tuh bener-bener sepi sekali Padahal setiap minggu Pastinya ini adalah tempat tongkrongan yang paling disukai anak-anak Indonesia di mana kita bisa melepas lelah, bertukar cerita dengan teman-teman seperjuangan dari kesibukan rutinitas harian kita selama sebulan penuh, guys. Jadi, untuk saat ini, buat teman-teman semuanya, bersabarlah, kita saling mendoakan. Semoga kondisi segera normal kembali, dan kita juga bisa beraktivitas seperti biasanya, saling mendoakan, bukan hanya di Taiwan ya, tetapi di seluruh dunia ini. Semoga wabah virus ini segera hilang dari muka bumi ini mari kita saling mendoakan ya teman-teman semoga kita semuanya yang sedang berjuang di negara orang segera berkumpul kembali dengan keluarga dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh, yang sehat jaga kesehatannya tetap patuhi prokes ya tetap jalankan semua himbauan pemerintah jangan lupa, kalaupun kalian ada perlu kalian selalu memakai masker ya guys Okay. Guys, sebenarnya ini tiap hari aku datang, tapi penasaran, pengen beli kesini tuh ramai terus. Dan kebetulan sekarang lagi lumayan sepi, gitu. banyak ya. Ada bakso ikan, ada bakso jamur, ada pentang, ayam, banyak pokoknya. Jadi, macam-macam terus. Kita kalau beli Biasa. juga harus ini ya. Kita bisa memudahkan di sini, mau nomor berapa di situ ada nomornya. Jadi, tahu harga-harganya. Oh, di sini ada ayam, ada cumi, ada udang, ada ubi. Banyak ya, banyak banget punya sampai sayur-sayuran juga ada, sampai ada mangga muda, loh guys, ada paprika ada jamur, jagung kecil daunnya banyak banget tuh sini juga sayur-sayurannya dari jagung muda ada brokoli buncis bisa lihat aku mau bawa kapis satu ini jadi susah sama banget kalau sampai di atas juga di kayak gitu, tambah pusing, tambah rame loh, guys. Jadi, tuh kita nulis dulu, pengen pesen apa. Jadi, bisa tahu kalau waktu kemarin-kemarin, padahal aku udah 9 bulan di sini ya, tapi pengen beli tuh malu gitu, malunya karena banyak orang terus dan sekarang tadi pas beli cuma ada dua orang. Sekarang sih udah aku mulai lumayan ramai, guys. Ini udah tinggal eh punya aku. Kita ali usuci punya aku bentar lagi. Mau beli kayak kayak gini tuh susah gitu kan tolnya. Mau sese. Jadi aku mau beli ini aja. yang masih bertani itu kayak ruko-ruko kayak gitu ya kalau yang di tengah jalan gini udah gak ada yang jualan karena kebanyakan yang jualan tuh makanan kalau yang ruko-ruko gini sih enggak ya tengah, pinggir, banyak yang jualan sekarang udah gak ada yang jualan lagi pasar malam sih, setiap hari rame terus cuma pengunjungnya aja yang sekarang udah mulai berkurang. acam ruko-ruko yang masih buka, lebih juga mana ya? Ini oh. yeah. hmm, beneran di sini. Dah nggak enggak salah. ya? ini bukan, ada dua macam oh kan kuat share yang ini apa yang kecilnya yang ini apa berapa sih? itu berapa? Hmm? Ya, nah nah, ng -ng aku lagi ini yang <here> selamat menikmati oh terima kasih terima sama-sama Ubi apa itu satunya? apa sih? talus apa ya? Talus ya? jadi ini satunya ada ubi satunya ada lagi talas aku tuh pengen pengen sebelah sini halo tapi kayaknya nggak ada ini Ini unik, nunggu kami sebentar, unik banget yang gorengnya ya guys lihat deh, aku mau dari depan. Sarang gorengnya di Indonesia udah ada belum ya cara kayak gini gorengnya ini belum ada deh beda banget. Bukan sarang gorengnya tuh Mbak? Belum ada, belum ada kaldu kacangnya. Oke guys, thank you. Aku mau foto dulu jadi aku makan berdua sama temen. nah ini bola-bola ubi yang barusan aku beli. Enak. sebelumnya pernah bikin itu ya aneka ubi juga. ini beda lagi, ini bikinnya kayak bola-bola gitu. dan ini ada yang beda tuh talas, ini talas. ini juga dari ubi. Yang juga ubi. Walaupun bahan dasarnya ubi, tapi banyak banget loh. Ternyata pembelinya itu ada suka karena rasanya kan ini yang nggak usah ada tambahan gula gitu, udah manis. Hmm. aku cobain tuh rasanya di dalamnya itu empuk empuk banget ini saya liatin ya kalau dari luar kayak gini, sedikit keras crispy, tapi kalau udah dimakan Tapi kalau kayak untuk minuman gini kita nggak bisa lihat langsung gitu ya, nggak bisa lihat langsung prosesnya, soalnya jauh juga. Tapi bagus sebenarnya. Banyak nanti aku bakalan satu persatu ya digabungin aja karena kalau kayak beli minuman gini tuh nggak bisa langsung tahu prosesnya gitu kan, nggak bisa langsung tahu proses Jadi ini harga-harganya seperti ini. Ada yang paling murah berapa tuh? Ada juga yang 25 MP. Paling mahal berapa ya? 80 kali ya? 80 MP yang paling ahal, okay. udah jadi, cepatkan. Nanya Yeko, Naija, jadi sama sih. Naija itu kan teh susu gitu kan. Kalau Yekonya kalau di Indonesia kayak semacam kelapa kali ya. Kopoya, cakep hmm, ya. Voice. Oh, Lagi beli ini nasi goreng. Saya di Indonesia ya. yang aku pesennya nggak terlalu pedas. ini ada kolnya, ini ada, kolnya. ada kol. kalau pas yang pertama kali yang biasa aku beli itu nggak ada kolnya, enggak ada sawi kayak gitu, gak ada sayuran, cuma telur aja sama daging sapi. Sama. nasi goreng daging sapi kalau di Indonesia kan kebanyakannya kan kayak ayam terkenalnya ya nasi goreng yang pakai ayam nah, kalau di sini kebanyakan kaki daging sapi.